lima nama orang yang dipastikan masuk neraka menurut Islam satu Firaun, seorang raja Mesir yang sangat sombong dan mengaku Tuhan dua Korun sepupu Nabi Musa yang kaya tapi sombong dan lupa kepada Allah tiga Namrud seorang raja yang sangat sombong penyembah berhala yang hidup di masa Nabi Ibrahim empat kanan putra Nabi Nuh yang durhaka dan tidak mau menyembah Allah 5. Abu Lahab, paman Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang menentang dakwah Rasul dan tidak mau menyembah Allah.